Sawit umur 5 tahun 2188,20 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2241,37 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2328,96 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2393,82 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2451,36 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2509,84 per kilo, sawit umur 21 tahun 2493 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2388,60 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2378,33 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2275,58 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2219,07 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan 11523,55 rupiah per kilo dan harga inti kelapa sawit kernel 5281,12 rupiah per kilo dengan indeks k 89,16%. Sekian harga sawit untuk tanggal 24 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.